Dari kartu ada kartu strength di sini, kemudian ada the fool bebas berarti ya orangnya ya, kemudian ada the hermit. Oke, okay. kalau dari kartu yang aku lihat di sini. Kamu mungkin dideketin sama seseorang, ya, atau ada seseorang yang mendekati kamu dan dia cinta, ya, yang aku lihat di sini, dia penasaran sama kamu, ya, sosok ini tuh penasaran banget sama kamu. Sebentar ya, ini kedip-kedip mulu nih. Dari lampu ya, jadi kayak disco-disco. Jadi kalau dari kartu, dia itu seperti itu ya. ya aku lihat, sosok ini tuh dia ngedeketin kamu, ya. Dia selalu pengen terus berada, dekat dengan kamu. Dan dia ini yang aku lihat kayaknya nggak mau berpisah gitu sama kamu. Dia paling anti kalau misalkan uh, terpisah dengan kamu, atau ada jarak ya di sini, karena bagi dia kayak ngerasa sendiri gitu loh. Kalau misalkan ada jarak gitu ya, kalau misalkan dia harus begini-begini-begini, dia nggak mau ya, dia nggak mau karena dia nggak mau ada jarak, dia nggak mau ada hal-hal yang memisahkan antara aku dan kamu gitu loh ya dan dia setia yang aku lihat di sini setia banget uh, jadi ketika kamu bersama dengan sosok ini justru yang aku lihat dia nggak menuntut sama sekali dia orangnya bukan orang yang seneng untuk menuntut ya menuntut seseorang untuk kayak harus kayak gini harus kayak gini harus kayak gini enggak yang aku lihat ya orangnya nyantai orangnya nyantai banget dan Kenapa dia bisa santai gitu, loh? Karena biasanya kan, kalau hidup nggak bisa kayak gitu, gitu ya. Nggak bisa kayak nyantai di bawah, nyantai gitu. Kadang suka susah gitu, kan? Tapi yang aku lihat di sini dari dia memang seneng banget gitu, loh. seneng banget untuk bisa uh, berinteraksi sama kamu, ya. Seneng banget bisa untuk dekat sama kamu, gitu loh, kenapa? karena dari situ dia bisa ada yang namanya kedamaian, gitu loh, dari dalam hati, ya kedamaian dari dalam hati terus kemudian juga dari sisi dia itu dia kan gak mau lepas gitu ya, dia gak mau lepas dari kamu, jadi kalau ada apa-apa dia pasti yang aku lihat, suka ngasih kabar, gitu ya, suka kasih kamu notifikasi gitu ya sering banget yang aku lihat di sini karena udah udah saking sayangnya gitu loh karena udah saking uh, kita ini bagaikan ya bagaikan simbiosis mutualisme gitu ya kalau dari dia dia mikirnya kayak gitu jadi mohon banget untuk selalu dekat dengan aku ya dari dari dia pengen kayak gitu, karena kalau menjauh, nggak bisa, Gak bisa kalau menjauh ya, nggak boleh juga di sini. Dia nggak rela kalau kalau kamu menjauh gitu ya, dia nggak rela gitu, karena dia ngerasa sepi, dia ngerasa seperti nggak ada orang yang mencintai dia gitu. Kalau misalkan kamu pergi gitu ya jadi nanti ngebawa trauma tersendiri sih kalau kamu pergi ya cuma kalau kamu nyaman sih silakan tapi kalau kamu yang nggak nyaman kamu nggak harus ya nggak harus uh, ngikutin apa maunya dia gitu loh kalau memang kamunya nya nggak nyaman ya di sini sesuaikan aja gitu loh dengan kamu ya kalau dari kartu di sini ada dari uh, kartu zodiaknya ya kalau dari kartu itu ada Leo di sini ya strength. Kemudian the Fool itu ada kaitannya ke arah kalau aku nggak salah Pisces deh ya. Kalau aku nggak salah dia the Fool itu Pisces zodiaknya. Kita uh, cari tahu dulu ya. Betul betul ya the Fool itu Pisces. Jadi, dia nggak bisa ngebayangin gitu loh, kalau tiba-tiba ya kehilangan kamu. Nggak bisa dia nanti bagaimana hidup aku gitu kan? Selanjutnya, kalau kamu nggak ada seperti itu ya, aku lihat kalau dari The Hermit di sini ada kaitannya ke arah Virgo ya. Jadi di sini udah ada udah ada ininya ya udah ada uh, patokannya gitu loh kayak uh, ini tuh ini ini tuh ini gitu kan jadi mungkin memang fix di situ gitu ya untuk beberapa orang gitu ada Leo kemudian juga ada Pisces kemudian ada Virgo ya kita lihat untuk satu hal gitu ya satu hal yang Uh, mungkin zodiaknya itu adalah zodiak yang penting secara signifikan untuk kamu gitu kan zodiak yang penting untuk kamu satu aja di sini dan bisa beda ya dari yang tadi disebutkan ada libra di sini oke okay. ya yeah. Ada Libra di bawah the Fool gitu Pisces mungkin Venusnya di Libra ya, bisa juga yang aku lihat di sini. Jadi uh, dan orangnya nyantai sih Libra rata-rata orangnya nyantai banget kan uh, bersosialnya, jiwa-jiwa sosialnya tinggi banget, gitu. Jadi ya aku lihat di sini dia ya sifatnya seperti itu ya dengan kamu. Oke itu yang kelihatan di kartu. Bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.